Ta rindu sayang kau dengar Kau jauh ingat kasih kabar saat susah Bila kau tak Jarak dan waktu Biar kau jauh seakan jaga hati Biar kau jauh cintani tetap pasti su terlalu banyak eh kau jauh yang bikin sapu hati susah eh bales sa kau ko yang kolo si yo sepi tanpa kau sayang kau dengar tolong yang kau hilang kabar biar jarak dan waktu mau kasih pisah sapu cinta ini cuma untuk kau saja Saati cuma ada ko nama Biar ko jauh jaga dia di sana Dengan satu hati yang sama Saya selalu jaga hati Semoga Tuhan memberkati Tuhan jaga tumpu hati Karena cinta nesu pasti Biar dia jauh saya tetap menanti Menanti sampai dia kembali Jarak dan waktu yang memisah Sampai saya rindu bikin gelisah Tapi setan tahan karena saya cinta mau tong bisa sayang sa cinta saja biar kojan